Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada TIPA TV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Tentunya unggah spesial banget dari Dede Lesti di GS pribadinya Menginfokat bahwa kita jangan sampai lupa untuk menyaksikan acara JWB babak kedua persahabat ya di Antv luar biasa Sang calon istri tentunya mempromosikan film yang dibintangi oleh sang calon suami Patut banyak persahabat ya, mereka saling melengkapi Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar Jangan lupa persahabatnya kita kompak Harus dukung karya-karya Dari idola kesayangan kita Berikutnya para sahabat, Kita lihat juga Ada sebuah yang spesial banget nih Yang mana tentunya Rizky Bilar Adi Sky dan Haris Prism Tentunya di lokasi syuting persahabatnya. Mudah-mudahan kita doakan juga Untuk idola kita Rizky Bilar Selalu diberikan kesehatan Kelancaran Amin Ya Rabbal Alamin banyak sekali komentar yang tanggapan dalam postingan tersebut, persahabat ya. Yang dari akun Ayu Ramadhan 9 mengatakan, Ya ampun, bisa-bisa trio gas rektek di Gunung Rinjani, awas ya. Nanti pada hilang, jangan lama-lama, turunnya berbahaya di sana. Aduh, cute banget, persahabat ya. Lokasinya di Rinjani, kata Bang Aril nih, persahabat ya. Ada juga komentar lain diberikan dari akun yang mengatakan, semangat idolaku, aku untuk Dukungan dari fans memang luar biasa semakin kompak Mudah-mudahan kita selalu solid Mendukung, mensupport Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat ya Ada ungan spesial dari Abang Bilar Yang mana menginfokan bahwa Resto Rajasi sudah dibuka di Kota Cibubur Persahabat ya Tentunya, kita doakan juga untuk usaha, Bang. Bilar Rajasi, mudah-mudahan selalu lancar dan sukses. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan berikutnya, para sahabat, ya, ini kabar spesial di malam hari ini, yang mana Lesi Kejora mendapatkan sebuah kiriman yang sangat luar biasa. Ada tulisan Leslar, Mr. Mister... Lesti persahabat ya kita perhatikan juga tentunya bersama Abang Rizky Bilar pun satu paket persahabat ya Wow luar biasa tentunya mudah-mudahan saja selalu kompak dan solid persahabat ya Untuk selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua Kiriman ini tentunya belum tahu dari siapa persahabat ya Mudah-mudahan ada kejutan yang kita dapatkan malam hari ini langsung dari Lesti dan Rizky Bilar. Memang idola kita selalu the best persahabat ya. Selalu tentunya memberikan kejutan bahagia untuk fansnya. Doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Mudah-mudahan ada kejutan malam hari ini. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh